bani santai malam kalian saat ini Pemimpin akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama persahabat ya kita awali dengan informasi dari SCTV nih Penampilan siapa yang paling kamu tunggu di SCTV Music World 2023 Tulis di kolom komentar Yang pasti dukungan begitu banyak untuk Bunda Lesi kejora. Penampilan Lesti memang yang selalu paling dinanti dan paling ditunggu di acara ini. Bismillah, mudah-mudahan Muda El bisa memborong piala penghargaan dan bismillah juga bersama dukungan semoga semakin banyak lagi untuk bisa mempertahankan keunggulan Bunda Lesti di ajang SCTV Music World 2023. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh SCTV setelah lihat video terbaru dari SCTV Music World 2023. Jadi makin gak sabar ya sama keseruannya, coba spill ke mimin penampilan siapa sih yang paling kamu tunggu di SCTV Music World. Ini SCTV Special nih para sahabat, ya begitu banyak nama Lesti Kejora di kolom komentar, luar biasa. Dukungan dari para fans, mudah-mudahan makin kompak, makin solid untuk mensupport Lesti dan Rizky Milar Amin. Dan selanjutnya persahabat kita lihat di postingan terbarunya Papa Bi dan Bunda Lesti Alhamdulillah persahabat ya Akhirnya diunggah juga foto bertiga Yang sangat benar-benar dinantikan juga oleh semuanya Terkhusus fansnya Lesti dan Bilar Leslar selalu menunggu dan menantikan kejutan dari idol kesayangan kita Salah satunya persahabat ya Adalah postingan terbaru dah, dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora Alhamdulillah persahabat ya melihat kebersamaan ini sangat adem sekali mudah-mudahan tentunya rumah tangganya bahagia rukun sakinah mawadah waruhmah, doa baik dan ternyata setiap hari, selalu kita berikan untuk Leser Family dan kita semuanya simak juga prosok, ya kalimat yang ditulis oleh Papa B minal a'inzin faizin mohon maaf lahir dan batin langsung tentunya mendapat komentar dari Bang Adi Sky Mohon maaf lahir batin, Habibie Leslar. Wow, dan kita juga bikin solo foto yang diposting kembali oleh Papa Bilar di unggahan ini. Papa B menyebutkan postingannya agak delay lagi perjalanan jauh, soalnya wow, lagi perjalanan jauh nih menipu ya, Apa mungkin, dunia Leslar, OTW ke Cianjur, kita lihat bersama beberapa tanggapan jawaban dari para fans. Diantaranya antaranya persahabat dari akun Sabil Zifa mengatakan Pasti mau ke Cianjur, semoga selama sampai tujuan ya Leslar sekeluarga Amin Masya Allah banget persahabat ya Kita aminkan saja, mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan dari Leslar Family Ada juga persahabat tanggapan dari pecinta hidup damai Bang ditunggu sama Abah Jajang di Cianjur Katanya minta ketemu sama Bang Bilar dari Alexi Kejor dan Fatih Wah Masya Allah Mudah-mudahan kalau ke Cianjur dan idola kesengan kita bisa bertemu dengan Abah jajang yang lagi viral banget ya rumahnya Bismillah, mudah-mudahan suatu rahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Berikutnya juga persahabat terdapat singan dari akun seberhitungan sekalian slarni Ada sebuah kalimat panjang yang diunggah Assalamualaikum, saya selaku kembarannya Lesti Kejorah Memohon onlinenya Abang fati Kembaran dindingnya Rizky Bilar dan masa lalunya Jion Jungkook dari lubuk hati yang paling dalam, mau minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman semuanya. Maaf ya, kalau selama ini ada salah dan khilaf dari saya pribadi. Semoga kita semua sehat, panjang umur, dan Allah pertemukan kita di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya Allah, masya Allah. Bersahabat. Ini kembarannya Bunda Lesti loh Aduh, Masya Allah banget ya mimpinya Bisa aja persahabatnya Kita doakan yang, yang terbaik Untuk Lesnar dan kita semuanya Semoga selalu sehat Selalu bahagia Dan pastinya juga kita selalu menunggu dan menantikan Kejutan terbaru dari Lesnar mudah mudahan ada judukan vitamin yang kita dapatkan Tetap stay tune di channel Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar menarik dan pastinya kabar bahagia Dari Lesti dan Rizky pilar.